Halo guys, kembali lagi bersama Informan Biasa Ada sekitar 190-an negara yang diakui dan tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Dari kesekian banyak negara yang ada, ada beberapa negara yang memiliki wilayah paling utara di bumi Karena terletak di dekat kutub utara, lebih tepatnya di Samudra Arktik yang memiliki suhu rata-rata mencapai minus 2 derajat celcius pada musim dingin Titik paling utara bumi dikelilingi oleh garis lintang yang dikenal sebagai lingkaran Arktik. Lingkaran ini berada di sisi paling utara dari lima lingkaran besar garis lintang Tidak ada posisi pasti dari lingkaran Arktik, tetapi terletaknya Tak pada garis lintang 66 derajat 33 39 lintang utara Nah berikut lima negara paling utara di bumi versi informan biasa Greenland Negara paling dekat dengan kutub utara adalah Greenland Meskipun memiliki arti tanah hijau, permukaan negara ini tertutup oleh es Titik paling utara di Greenland adalah pulau Kafek kluben yang terletak pada garis lintang 83 derajat 40 lintang utara pulau yang juga dikenal dengan sebutan klub kopi ini memiliki cuaca yang ekstrim karena hanya berjarak sekitar 713,5 kilometer dari kutub utara Greenland adalah negara otonom Denmark yang paling dekat dengan Samudra artik selama 6 bulan wilayah ini diselimuti kegelapan bahkan saat musim panas di bulan Juli Greenland masih tertutup oleh es Canada. Negara kedua terdekat dengan Kutub Utara dan negara di benua Amerika paling utara adalah Kanada. Titik paling utaranya adalah Tanjung Columbia, Pulau Ellesmere dan Nunavut yang berada pada garis lintang 83 derajat 06 lintang utara dengan jarak 761 km dari Kutub Utara Pulau Ellesmere merupakan wilayah dari Kanada yang panjangnya mencapai 830 km Pulau ini dihuni oleh 146 orang yang sebagian besar wilayahnya tertutup oleh glasher dan lapisan es Sedangkan Nunavut Zenith Point terletak pada koordinat 73 derajat lintang utara 091 derajat W dan memiliki luas total 2.038.722 km persegi tidak jauh berbeda dengan Greenland wilayah-wilayah ini juga sepanjang tahun tertutup geyser dan lapisan es Rusia Negara paling utara ketiga di dunia adalah Rusia Titik paling utara dari negara ini adalah Tanjung Flaigeli, Pulau Ruvol dan Franz Josef Land Ketiganya berada pada garis lintang 81 derajat 51 lintang utara Titik tersebut berjarak sekitar 911 km dari kutub utara yang terletak di Eurasia dan Rusia Seluruh wilayah Pulau Rudolf tertutup oleh gletser dan tidak memiliki habitat Iklimnya keras dan dingin yang tidak mendukung adanya vegetasi Sementara itu, Franz Josef Land terdiri dari rangkaian pulau Tidaknya ada 191 pulau yang jarak totalnya mencapai 16.134 km persegi Pada musim dingin, suhu akan turun hingga minus 40 derajat celcius Di musim panas, suhu rata-ratanya mencapai 0-3 derajat celcius Norwegia. Negara keempat terdekat dengan Kutub Utara adalah Norwegia Titik paling utaranya adalah Rosoya atau Pulau Ros di Kepulauan Svalbard Tepatnya pada garis lintang 80 derajat 49 lintang utara Titik tersebut merupakan bagian dari gugusan pulau yang dikenal dengan Sojani di Kepulauan Svalbard Wilayah administrasi Finnmark Pulau Ros berjarak sekitar 1024,3 km dari Kutub Utara Pulau tersebut dapat diakses dengan kapal di musim panas, sementara pada musim dingin akan sulit diakses karena dalam keadaan yang membeku. Pulau ini memiliki bercak hijau akibat efek tanaman Cochlearia grondlandica yang tumbuh subur pada kotoran burung. Selama musim panas, beberapa burung akan bermigrasi ke wilayah tersebut. Ruang tutup juga akan banyak didapati di pulau ini terutama pada musim dingin karena adanya es. Alaska Negara paling utara kelima adalah Amerika Serikat dengan titik paling utara adalah Point Barrow di Alaska. Tepatnya berada pada garis lintang 71 derajat 23 lintang utara. Point Barrow adalah sebuah tanjung yang letaknya ada di pantai Samudra Arktik di negara bagian Alaska. Selain itu, area ini membatasi dua laut marginal penting di Samudra Arktik, yakni Laut Beaufort di timur dan Laut di barat. Wilayah ini juga tertutup es panjang tahun dan hanya akan bebas es selama sekitar 2 sampai 3 bulan saja di musim panas. Selama beberapa tahun di tempat ini telah menjadi titik awal bagi ekspedisi Arktik. Titik ini juga merupakan situs arkeologi terkenal dengan beberapa artefak budaya seperti tiuli telah ditemukan dari daerah tersebut.